Oke, okay. jangan lupa untuk subscribe channelnya Dimas Kudaburgen, nanti ada di layar ini. Bantu dia supaya bisa mencapai 1 juta subscriber tahun ini, karena tanggal 24 nanti dia akan berulang tahun. Yo, Oke, okay. so thank you. YouTube family. Ya. Yeah. Gua hadir di sini lagi. Jadi, welcome back to my channel again. Hmm. Apa? Namanya siapa? Samuel Combing. kali ini uh, gua akan melakukan reaksi jimas lagi nih soalnya gini uh, video yang akan gua mau reaksi ini gue belum pernah nonton videonya nih kayaknya seru ini kayaknya nih tapi sebelum kalian menikmati video reaksi gue eh, jangan lupa follow instagram gua namanya underscore Samuel Sihombing nanti ada di layar ini dan gua juga punya Facebook namanya Samuel William Theo Sihombing jangan lupa di add atau di follow ya nah, ntar gua follow back atau gua terima pertemanannya ya gitu ya oke okay. dan sekarang gue akan mereaksi dimas di pergurung golden are now told oh. official teaser oh Ya, menarik ya <laughs> oke okay. gue akan melakukan reaksinya so enjoy Wow, lihat penontonnya banyak. Yee. Senyum dia. Dimas Yo, eh. Golden. But with every word space We can see a vision Wow So when the silence starts open And the Wow we walk on skin Pues no moment Halo ya video ini senang ya ini. Oke, okay. uh, tadi dari awal sampai akhir uh, gue perhatiin dia nggak tidak memakai suara tinggi atau rendah. Jadi dia memakai suara yang normal, suara normal, suara standarnya, suara biasa lah. Nggak tinggi, nggak rendah sedang Suara sedengnya aja nih keren gue sangat salut, soalnya penontonnya banyak banget. Tadi tuh mungkin yang nonton tuh pasti ya dari, dari seluruh dunia atau fansnya ya. Jadi, di Mas Kudelberdan Golden. Aku sama sekali we are golden thank you